Pinter ya di.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 Alhamdulillah persahabat makin kagum, makin bangga dengan Bunda Lesti yang benar-benar sangat multi-talent sekali. Alhamdulillah persahabat, punya idola yang serba bisa, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus untuk Bunda El. mudah-mudahan silaturahmi juga tetap terjaga dan terjalin dengan baik bersama Kak Marjin. Namun dibikin salvag juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti. Sekarang kita udah mama-mama Jin katanya tuh ya, Masya Allah, hingga langsung dikomentari oleh Kak Marjin. Mama gaul katanya Masya Allah banget ya, makin cantik, makin fresh, luar biasa. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan juga semakin banyak dukungan dan doa-doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Kita lihat di persahabat di kolom komentar, begitu banyak respon yang diberikan, antaranya dari akun Kak Mary. Di situ mengatakan, "Mama, mama, cantik banget! Yang satu kayak Arab, yang satu kayak buletu lain," katanya. "Itu masya Allah, ada juga persahabat tanggapan dari akun Instagram official on of the collection?" Masya Allah, sehat selalu. amin, doakan yang terbaik ya untuk Lizar Valley semoga selalu bahagia. Kemudian kita lihat juga persahabat berikutnya, ada momen spesial juga yang membuat kita kagum dengan Leslar. Kali ini persahabat ya, ada sebuah pasingan kalimat. Poppy Amalia sebagai pakar mikro ekspresi, perhatiin deh cara dia. Atau pilar, lihat dedek Lesti, itu luar biasa, penuh dengan cinta. Ini saat di konser pemimpinmu. Ini langsung, persahabat ya, Kak Popi Amalia sebagai pakar mikro ekspresi menyampaikan. Mudah-mudahan, cinta mereka selalu tentunya cinta yang membawa keberkahan, membawa bahagia satu dan yang lainnya. Selalu mendoakan yang terbaik untuk rumah tangganya, semoga rukun dan selalu bahagia. Amin. Kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar. Salah satunya dari akun Sri Mariani disitu mengatakan Yang ngikutin mereka pas tahu gimana mereka saling menyayangi mencintai Natural apa adanya Karena mereka beda dan itulah yang membuat semua orang terpesona no fans udah di level sayang Makanya kejadian kemarin hati menolak kebenaran Tapi kuasa Allah ditunjukkan dan ternyata semua itu hanya ujian Bagi mereka untuk membuat cintanya semakin kuat Karirnya semakin bagus, usahanya makin sukses, sirkelnya bagus, Masya Allah. Alhamdulillah, persahabat. Dengan kejadian kemarin, persahabat itu adalah ujian dalam rumah tangga Lesti dan Rizki Pilar. Mudah-mudahan kedepannya selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan kita juga sebagai fans harus selalu mensupport yang terbaik untuk karya-karya mereka. Kemudian juga persahabat perhatikan selanjutnya ada postingan dari Wawan Potret 5 jam yang lalu persahabat di sini mengunggah momen spesial dari Leslar. Ini postingan di Facebooknya tentunya Bang Wawan Potret muncul notifikasi lagi kenangan 2 tahun lalu pertama kali foto mereka wah foto pertama kali persahabat ya dari Bang Wawan Potret makin cute makin romantis. Pasti selalu merindukan momen-momen seperti ini dari Lesti dan Rizky Pilar. Doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan mereka bisa kembali memberikan kejutan bahagia. Selanjutnya, kita lihat juga terbaru dari Om Izhar. Baru saja memunggah dia postingan. Ini postingan baru BBL. Makin cute, makin menggemaskan makin ganteng, makin soleh, Masya Allah. Alhamdulillah persahabat selalu mendapat kebahagiaan dari keluarga Leslar Kali ini persahabat ada postingan dari Om Izhar Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik Yang kita dapatkan dari keluarga besar Leslar Family